Nah sahabat ini dia cara mengatasi TV box Android restart terus menerus TV box Android mengalami restart sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan kemungkinan yang kompleks ya guys ya Bisa saja eh, TV box Android merestat sendiri karena dari salah satu faktor penyebab teman-teman Bisa jadi dari sistem Androidnya sendiri atau bisa pula karena beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan guys Nah sahabat masalah yang sedang saya alami ini itu Android saya restart terus menerus. Saya sudah mencoba untuk mereset atau factory reset atau menyetel ulang TV Box Androidnya. Namun setelah saya nyalakan kembali, Itu TV Boxnya masih restart terus menerus guys. Nah saya penasaran banget nih di mana sih penyebabnya guys ya. Ternyata setelah saya ganti adaptornya teman-teman. TV pohon Android saya normal kembali guys. Nah berarti kendalanya ada di adaptornya teman-teman. Karena mungkin adaptornya sudah rusak atau tegangannya sudah rendah guys Jadi ketika saya mengganti uh, adaptornya TV box Android saya kembali normal guys ya seperti biasa Nah sahabat jika Android kamu atau TV box Android kamu mengalami restart terus-menerus Kamu bisa mencoba cara yang satu ini ya guys ya Dengan cara mengganti adaptornya guys ya Dikarenakan adaptornya itu sudah lemah, guys. Jadi, Android TV box Android kamu restart terus-menerus, teman-teman ya. Jadi, kamu harus mengganti adaptornya, guys. Nah, sahabat itu dia cara mengatasi TV box Android restart terus-menerus ya, guys ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan, guys ya.